Kebangkitan badan Kehidupan kekal Amin Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus Kepada Allah sajalah kehormatan dan kemuliaan kami memuji Bapa dan Putra bersama dengan Roh Kudus Kami memuliakan dan menjunjung tinggi engkau sepanjang segala masa Kami memohon kepadamu Kami memuliakan dikau Tritunggal Kudus Engkaulah harapan kami, keselamatan kami, kehormatan kami. Ya Tritunggal Bahagia, bebaskanlah aku, selamatkanlah aku, perbaharulah hidupku. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kuduskanlah Tuhan Allah segala kuasa yang ada dahulu, sekarang, dan yang akan datang kepadamu, kehormatan dan kekuasaan. Ya Tritunggal Bahagia, Kepadamu kemuliaan dan kekuatan sepanjang segala masa. Kepadamu pujian, kemuliaan, ucapan syukur sepanjang segala masa. Ya Tritunggal Bahagia, Allah kudus, Allah kuat, Allah kekal. Kasihanilah aku, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita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 Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, bunda yang baik dan murah hati, jauhkanlah kami dari dosa berat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.